Minasan, omong-omong, di no Channel hey, minasan, Ogeni desu. Ogeni desu ka, minasan. Mari lagi bersama kita, dan berdua lagi ya Mas Iyi. ya. Tanya yang lain baru sibuk oh. ya. Kita yang Terus, aku sibuk. Saya bilang, "Aku kita aku bilang, aku bilang, apa ada binasa bilang, aku bilang, aku kita aku bilang, aku bilang, oke bilang, aku bilang, aku kita mau bilang, aku bilang, aku bilang, aku bilang, aku kita kali ini mau bahas yang hot nih, Wisnu Sah. Yang lagi hot. Kita pasti nggak nah, kemarin kan ada sempet isu-isu perpisah seringuhan gitu ya. Uh, mantap <laughs> seringuhan. <Per -selingguhan laughs> saya agak ini agak, saya, kalau sama perselingkuhan tuh agak agak, agak, agak gil, gitu, gitu, alergi gitu, gitu, gitu, gitu. gitu ya. Hmm. Uh, juga. Kayak <laughs> lencana, gimana gerak gerak gimana? Gimana? Gimana? Gimana? gimana gitu kelar. <laughs> Oke, okay, nah terus itu kan dia namanya netizen Indonesia ya, hmm. itu kan biasanya mereka kreatif tuh. Oh kreatif, -kreatif banget. Mereka kan sering buat meme-meme gitu ya. Hmm. Nah salah satunya yang kasus kemarin itu yang orang itu, nah, itu jadi salah satu videonya itu jadi mungkin minasan juga udah tahu ya salah satu videonya yang dia ngomong tuh jadi viral gitu. Hmm. Ngomongnya manja gitu jenis, ohai. Oh, oh ayo, ya, ya tahu ya, kan? Tatal tatal itu ya. Ohai. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Kawaii hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, apa namanya cari kata-kata yang viral, nah, kan hai, meme-meme hai, gitu. Terus kita nanti coba hai, hai, hai, gitu ya. Terus nanti hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kata hai, hai, hai, hai, Oke, langsung saja. Dosen Witek Kuda. Oke, langsung aja kita mulai dari yang kata-kata pertama. Kata-kata pertama. pertama langsung yang paling kuat nih, yang hmm, hmm, paling kuat yang tadi ya, udah iya. singgung tadi ya. Hmm. Kemarin itu uh, salah satu penyanyi ya, gitu. <laughs> Pasti kalian udah tau, <laughs> kalo <laughs> juga udah <laughs> tau ya, gitu nah, videonya tuh kayak uh, gini ya. Ya. enggak, Nah, tadi nah, di... Eh, gimana <laughs> mas, <Ngemangas. laughs> Apa ini? Oh, gulai. Bikin golah, Nah, <laughs> itu tadi yang biasanya jadi tapi, ya, Kalian nungguin aku ya clear. Ini mau suka goy. Ya, <laughs> <laughs> nah, itu kita akan coba bikin sesi Jepangnya uh -huh. Kalian nungguin aku enggak? Gitu. Kepolaran dia ngomongnya. Kalian nungguin aku enggak? Gitu ya. Itu kalau ya, bahasa aku ya. Oke, aku ya gitu ya. Itu bahasa Jepangnya kira-kira ya, gimana nih? Ya? 君<笑> apa <tuk> <every hour. tuk> oh, dari nah, ya. <tuk> subscribe dulu subscribe ya. bagi <tuk> ya <Ayu>. <tuk> Gimana tadi Iya iya Enggak mau, enggak suka Iya iya Gitu Pakai gaya ya. Iya iya gitu. Pake sedikit <tuk> ada desainnya, gitu. Terus materai nah, aku sebenarnya gak tau tahu ini artinya artinya itu apa mungkin akan coba itu kalau menurut penasiran yang tadi kan gelai itu dari kata gili, geli mungkin oh. oh. itu gula itu mungkin dari kata geli menasihat tadi ya kita coba cari soalnya gak ketemu nih gelai itu maksudnya apa nah mungkin kalau penafsiran kita itu, guli itu eh, geli itu eh gelai itu dari geli tapi terlebih dia biar manja buat kalian yang tahu, buat kalian yang tahu mungkin bisa komen. Oh ya. betul, betul sekali. tolong bagi minasang yang punya pengetahuan lebih, Asing. kalau komen di kancah langsung ya. Pentas biar kita bisa tidur nyenyak kalau datang. Hmm. Ya, ya, masuk <laughs> ya. itu apa sih? Tadi kita masih nyari-nyari. Gila itu dari ya. kemarin. Materi itu kayak apa sih? Ya Gila ya enaknya ya, ya gitu. Terus kita menyimpulkan itu adalah kendi ya. Mm -hmm. itu apa? kemoi kemoi kemoi banget menjijikani kemoi kan itu tadi progresnya gitu ya itu agak kayak gimana kita ya kayak menghindar gitu heeh gitu. gitu. gitu. gitu. gitu. gitu. gitu. gitu. terus berarti langkahnya ini kalian kan aku kagak enggak mau enggak suka go wide gimana badannya gitu <laughs> kamu tuh cuma bodoh mati tuh neh, Oke, Rena Itu tadi udah yang pertama ya. yang pertama Lagi-lagi hotnya tadi ya. Emang kalau yang mau kita apalagi ya? Tanda menjijik. Voice sekali. Itu terus oke, ada kalau yang kedua ini kira-kira apa nih in english Kalau yang kedua yang yang anak kecil itu ya. jadi-jadi tip-tip Oh, apa biasalah, khususkan itu, Candra itu suka banget, biasalah, gitu, itu nah itu kalau ke Jepangnya, gimana nih, itu tadi isinya cuma iya, kayak meng apa ya keras gitu ya menekankan kan gitu ya pun gitu. Eh, Oke, okay, nah udah kedua kan, sekarang yang terakhir ya. Terakhir yang dan terakhir yang ketiga ya, yang itu ke ke ke yang ketiga yang yang gitu. itu yang apa? Nah, buat kalian TikTokers nih. Ya, biasanya TikTokers pasti udah tahu ya. Itu yang pasti setiap sebelum sebelum memulai lagu. Palle palle palle palle palle palle. Ini kan ya, pasti ada iri. Oh iya. Ih iri. Iri anang bos, <tuk> <tuk> Dia pasti kalian tahu kan, Iri bilang bos, ya, gitu ya, ya. nah itu coba kalau dijadiin biasa depannya, kurangnya masih, kurangnya masih, <tuk> Iri, kurangnya masih, jangan lucu ya kalau uh, kita video kita mundur kayak itu itu jadi yang masih iri tuh apa sih pura pura yang masih yang masih yang ya gitu biasanya pakai bos ya tapi tuh kadang apa Udah sampai hati. Beri masih Iu Kayak gini yang tadi itu tadi contoh yang, yang lagi orang oh, nah, lagi ya, atau mim-mim okay. gitu ya itu tapi versi cepat jadi bu oh. bisa pakai ini buat Hmm, hmm. itu ya kalau kalian baru -ber -ber baru belajar bahasa Jepang juga gitu, jadi bisa pakai ini, jadi pasti Jepangnya gitu. oh. biar beda ya biar beda ya tapi kita juga mohon maaf mungkin habis nonton ini uh, agak punya gangguan pencernaan atau apa gitu kita mohon maaf ya minasang ya gitu. <tuh. tuh> terlalu menjijikan. Kalau hmm. kalau kalian ingat kalian pernah kalau yang bagian yang, yang pernah nonton dia mbak ya. Oh iya mbak ya. Kalian lihat mbak Ina, kan? oh, ya, ya. <laughs> mungkin kalian juga merasakan sama, sama, sama ini. <laughs> Lainanya, Bagi ya, kalian yang belum nonton nanti kita akan kasih linknya ya bari. Oke. Oke. Ya, <laughs> aja ya. Nah, kita mengucapkan selamat berlima emas yang dan nyempetin waktunya bahanan kita. Ya. Kita juga minta maaf sekali lagi hmm. buat yang sudah pusing, pusing, -pusing, eh, pusing, pusing Ada Kalau aku udah pusing-pusing eh udah pusing-pusing, ada mual, mending langsung ke kamar mandi tapi jangan lupa tetap di-stay videonya ya Mena, ya. Dan buat minasan ini yang belum saftar kita ingetin lagi, ya, mas. Biasa-biasa ya, ya, ya. kita buat ingetin minasan. Minasan, minasan. minasan. Nah, Tolong buatin kita. Sudah rep. Itu kita rap, gitu, bermarginal yeah. ini untuk berkembang minasan. Oh. oh. Gitu. Kita janji kalau udah uh, bisa gede, nanti kita akan lebih maksimal lagi. Terus ada juga itu, Mau apa, kalau udah seribu? September mau apa itu, mas? Kalau diomongin lagi, mas. Oh, iya <laughs> <laughs> Kita <laughs> mau bikin parodi dari. Uh, Fortune cookies, harus nulisnya ciketi forty eight gitu. Tapi versi nggak tahu ya nanti kasih ekbi atau versi ciketi yeah. ya. Nah, makanya batas kita untuk seribu subscriber oh, ya. Bagi kalian yang penasaran Mas Dewan mau, eh kita semua Mas Dewan. <laughs> <laughs> kita semua <tuh>. Rocky Seki ya kalau gitu ya berarti ya iyalah. Ya, ya saya agak-agak gimana? Seribu susunan itu. Oh, buat kalian seribu susunan berlangsung gas ya. Langsung dia share. Okay, ya. ya, lang juga untuk contoh tuh untuk like juga. Juga share share. Biar makin banyak yang nonton oh, oh, oh, makin banyak, banyak makin menon, nah, nasi, nasi, <gifat> semakin berlon, makin suka ber, semakin cepat kalian menonton kita <gifat> tersiksa. lagi setiap hari di Kamis dan hari. juga hari Sabtu jam 6 sore hanya di sek Channel Channel dan selalu si ditecoreri di